Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, terutama untuk semua teman-teman Muslim. Hari ini saya berbagi giat Ramadan di satuan pendidikan kami, SDN Satu Sinang Kasih. Eh, hari pertama. Anak-anak kembali masuk sekolah ditandai dengan kegiatan Pesantren Ramadan selama tiga pekan ya. Kami menyelenggarakannya di sini karena heterogenitas domisili ya tidak bisa uh, menitipkan siswa sisunya ke berbagai pesantren kami nah, maka dengan ini kegiatan pesantren Ramadan dibuka dan dimulai. Dan, jadi kegiatannya uh, selama bulan Ramadan satu tahu, ngeret, eh? uh, Kadar namenye? Eh, kada dibentuk, tapi ya. ya. nanti ada adu wiata tuh, kada itu ya nah, kemudian uh, dilanjut setelah bu. itu pembelajaran keagamaan di kelas ya masing-masing. Kudaikotok hari wedama ya. Nanti bersama-sama ibu kemudian, guru kita beres-beres beres akhir kegiatan dan ini. Dan seolah nanti kita membentuk. Jadi pembelajaran uh, selama udah mudahan hari ini di dan kelas di lingkungan. Bukan ada di lingkungan, dengan dengan yang di dari, polisi, ya, polisi, lingkungan. Mungkin ada di lingkungan, ada di ya. lingkungan. di Padat sekali dari mulai delapan nah, ya. sampai dua belas itu penat -penat tanggal 20 sekalang, yang sampai tanggal 17 ya, bah, April uh, dari kurang lebih selama didik sekolah kami karena heterogen, uh, ya, nah, hanya bisa dilaksanakan dengan materi utama ya keagamaan ya. Kita biasakan tiap pagi melaksanakan sholat duha Sholat duhanya kita lakukan berjamaah Supaya semuanya kompak Yang belum biasa jadi terbiasa Yang sudah biasa jadi luar biasa Ya, Sudah punya wudhu semua? Sudah Nanti Jangan lupa, ya, tiap hari bawa wudhu dari rumah. Dipenggal wudhunya dengan Kemudian bawa sikada masing-masing. Tuhan, wa jamala. jamala jamaluka jamaluka wal quwwata wal quwwata quwwatuka wal qudrat wal -udrata. Udratuka. Udratuka. Udratuka. Udratuka. wal ismata wal -usmata. Ismatuka. Ismatuka. ismatuka allahumma Inka in sama'i bisama'i fa anzilhu fa kana fil ardi fa akhrijhu fa kana wa in kana kana يروموا فتقيه و Baidat كانا و ان كانا بعيدا بعيدا فقربه فقربه بحقك al ini, hai maatai